Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Akita Channel Pada kesempatan kali ini Semoga Ikhwan beliau semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala amin Amin ya Rabbal Alamin Untuk kali ini kita akan mereaksi sebuah video Pernyataan Saipudid Ibrahim si penghujat ini di mana dia memberi sebuah judul ciri-ciri nabi palsu dan dia di pernyataan sebelumnya menyatakan bahwa ajaran kasih dan dijelaskan bla bla bla bla bla dia tidak sadar bahwa negara Republik Indonesia ini pernah dijajah 350 tahun sembari menyebarkan misinya yaitu Ajaran Kristen Dimana dia disitu Sepertinya menampilkan sebuah sejarah Dan akan uh, Dilupakan begitu saja Untuk yang satu ini Sebuah video menyebutkan Ciri-ciri nabi palsu Yang diarahkan Pastinya kalau dia Membawa kebencian kepada Baginda Rasulullah SAW, yang katanya ciri-cirinya mengajarkan ibadah dan bla bla bla sholat begini dan begitu, yang tidak ada ayatnya. Bagaimana videonya? Kita simak video yang berikut ini. Nabi yang saya percaya dulu itu mengajarkan banyak ayat, sehingga saya mengusulkan kepada menteri. Agama itu untuk menghapus 300 ayat ayat malapetaka ayat ancaman kehidupan ayat yang tidak membawa toleransi dan damai ayat yang benar-benar menghina kemanusiaan. Nah di sini sebelumnya dia mengucapkan bahwa dia pernah meyakini ajaran yang kita ketahui, dia dulu seorang Muslim. Nah, tetapi dia sangat apa ya? Sangat kelihatan sekali kalau si Udin ini membenci Islam. Tetapi, kalaupun membenci, kalau dia seorang pendeta yang sebenarnya, dia tidak akan bernarasi kebencian seperti ini. Nah, pertanyaannya, kenapa dia seperti ini? Sepertinya dia membawa sebuah misi yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia dan kerangka kerukunan antar umat berabak, beragama. Kenapa tidak? Nah, di sini dia mengatakan mengajarkan kitab yang seperti ini dan seperti ini. Nah, jadi sangat kelihatan sekali kalau dia ini hanya membawa sebuah penghujatan untuk bertahan hidup di sana. Kenapa tidak? Kita ketahui semuanya, faktanya umat Muslim, umat Islam damai berdampingan dengan lain agama. Tapi si Udin ini selalu menggembor-gemborkan bahwa ajaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam ini tidak membawa kedamaian, bahkan dia selalu menghina isi. Ayat-ayat di dalam Al-Quran Yang dia katakan Mengusulkan untuk dihapus Nah di disini uh, Kelihatan sekali Kalau si Udin ini Memiliki tujuan Untuk penghancuran Ajaran Rasulullah Alaihi Wasallam Tetapi Apapun itu si penghujat ini Kita harus Hadang Dan kita pun harus tetap Berada di depan, gerda terdepan Kenapa orang seperti ini Adalah orang-orang yang Mengancam kerukunan Antar umat beragama Ya Bagaimana ayat semacam itu Bisa diterapkan Ciri-ciri Nabi palsu yang kedua Adalah membuat ibadah-ibadah itu adalah ibadah kacau, ibadah buatan manusia sendiri. Walaupun katanya ini sekarang rame di media sosial, oh haram ini haram itu nggak boleh tahlilan haram itu bid'ah semuanya. Walaupun itu katanya diajarkan oleh nabinya, tapi itu tetap buatan manusia, buatan nabinya itu sendiri. Semua ajarannya sampai jengkang jengking lima kali sehari itu itu buatan bang Mamat sang Nabi palsu itu. Ya di sini sangat jelas sekali ya dia menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi palsu. Nah. Pada sebelumnya, dia mengatakan tidak ada ayat yang mengajarkan ibadah sholat. Nah, di sini memang dia ini benar-benar sudah gila dan menista. Kalau memang ya, dia menghargai sebuah kerukunan, pasti dia tidak akan mengatakan seperti ini. Nah, sebelum ya, sebelumnya tadi dia mengatakan kitab seperti ini sudah itu ibadah jengkeng-jengkeng seperti itu, tidak ada ayatnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 Bismillahirrahmanirrahim Wa aqimu salat wa atu zakata wa raka'ah ma dan laksanakanlah sholat tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk di sini sangat jelas, ya, dijelaskan bahwa umat Islam itu diperintahkan untuk melakukan sholat. Nah, kita semua tahu, umat Islam itu, ya, kitab suci Al-Qur'an itu sebagai kitab yang kita imani. Di situ ada hadis. Dan semuanya tahu hadis pun yang perlu kita imani yang mana Dan banyak sekali rujukan-rujukan tentang sholat dan ajaran-ajaran Islam yang harus kita pelajari Tapi bukan berarti sesingkat itu mengetahui ajaran Islam seperti yang dikatakan si Udin ini Kalaupun si Udin ini kita bantah secara panjang bisa tapi sengaja kita membuat sebuah video reaction uh, pendek untuk menjelaskan, membantah, dan meluruskan pemahaman sesat si Saybuddin Ibrahim. Maka daripada itu, ya, Oten-oten yang mungkin uh, terlalu percaya sama si Udin ini, uh, kalau kurang jelas silakan. Naik Zoom, bertanya pada ustadz-ustadz yang memang memiliki keilmuan tentang Islam. Kalau kamu selalu percaya dengan apa yang dikatakan si Udin yang pasti dia membawa sebuah kebencian Pastinya kamu akan semakin tersesat kalau ingin belajar tentang Islam Terkecuali kamu tidak pernah ingin belajar tentang Islam Dimana si Udin ini seorang murtadin pastinya kalau murtadin itu membawa sebuah kebencian Belajar pada orang yang membawa kebencian apakah akan mendapatkan sebuah kebenaran? Pastinya Anda akan digiring dalam pemikiran yang sesat Tapi kalau Anda semuanya bertanya pada umat Islam Atau orang yang memang benar-benar menguasai tentang Islam Keilmuan Al-Quran Pastinya Anda akan diberi wawasan yang luas Dan diberikan sebuah pengertian bahwa Belajar Islam tidak seperti apa yang dikatakan si Udin ini Kita punya rujukan Al-Quran, Al-Hadis dan Sunnah Jadi tidak segampang yang dikatakan si Udin Dia mengatakan tidak mengajarkan sholat Jelas dikatakan di Al-Baqarah ayat 43 Nah kalau uh, pada orten-orten ini ya Tidak mau melihat secara objektif Si Udin dan Orang Islam Dalam menjelaskan Apakah ada Sholat itu diajarkan oleh Rasulullah Yang berasal Dari Sang Maha Pencipta Alam Semesta Atau memang Itu sebuah perintah Atau bukan Pasti orang ini kalau tidak mau Bertanya akan Menjadi orang yang selalu dalam kesesatan itulah ikhwan filah semuanya ya sedikit video tetap kita bantah supaya edukasi ini nyampai bahwa si Udin ini yang selalu membawa narasi sebuah kebencian ini bisa teredukasi kepada ikhwan filah semuanya <tuh> jadi ya sedikit kita lanjutkan videonya itu bukan buatan Bukan dari Tuhan Mahyang hati, bukan dari pencipta langit dan bumi yang begitu merepotkan, masih lima kali sehari jengking jengking, jengking jengking, jengking jengking. Tidak ada nabi di dalam Alkitab yang mengajar seperti itu, nggak ada nabi yang mengajar seperti itu. Jadi dia selalu uh, menarasikan sholat itu dengan cengkang cengking cengkang cengking. Jadi inilah sebuah penghinaan penistaan yang luar biasa. Dan memang si laknatullah ini dengan kebenciannya harus kita tanggapi, Ikhwan pula ya. Karena apa? Dia sangat jelas menuduh, memfitnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nabi palsu yang mengajarkan sholat bukan perintah dari Sang Maha Pencipta Alam Semesta Nah sekarang kalau kita korelasikan dengan apa yang dilakukan orang-orang Kristen Kita tanya kembali ya nanti kalau ada yang komentar Simak video sangat jelas ini Apakah joget-joget di gereja itu ajaran Sang Maha Pencipta alam semesta, itu saja pertanyaannya. Nah, nanti kalau kita banyak bertanya ke sana dikatanya kita ngorek-ngorek agama orang lain. Tapi kalau di sini si Udin ini memang benar-benar ya, sudah melampaui batas. Harus ya, harus kita reaksi supaya saudara-saudara kita yang masih awam tidak terkirim narasi si Udin ini. Begitulah ikhwan filah semuanya Semoga sedikit video Dari aqidah channel ini Bisa membawa manfaat Mohon maaf Kalau admin sedikit lebih panjang Berkomentar Karena kita uh, Melakukan reaksi ini uh, Harus Banyak hal Dan banyak perkataan Untuk meluruskan Untuk mengedukasi Saudara-saudara kita Yang insya Allah Uh, dengan adanya dunia maya yang semakin <tuh> maju ini Bisa semakin mudah untuk teredukasi Semoga apa yang akidah channel sajikan bermanfaat Dan terima kasih atas dukungannya Selalu dukung channel-channel muslim Mari kita bersama-sama membentengi umat dari usaha mereka yang selalu merongrong iman saudara-saudara kita yang masih lemah dan sampai di sini dulu akidah channel hadir untuk kebermanfaanlah semuanya nanti kita akan kembali dengan topik yang berbeda pastinya amin amin ya robbal alamin semoga bermanfaat tetap dalam iman dan Islam kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.